Kapal pesiar atau dalam bahasa Inggris dikenal cruise ship adalah kapal yang dibuat dan digunakan khusus untuk tujuan rekreasi dan dibuat senyaman mungkin untuk para penumpangnya. Penumpang yang akan menaiki kapal pesiar biasanya untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal selama masa liburannya. Di dalamnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas akomodasi seperti hotel berbintang, mall, restoran, dan lain sebagainya. Beberapa kapal pesiar memiliki rute pelayaran secara teratur, dari pelabuhan keberangkatan hingga kepulangannya. Lama perjalanan dalam pelayarannya bisa bervariasi, mulai dari beberapa hari, hingga sekitar 3 bulan tanpa kembali ke pelabuhan awal. Tapi sebelum lanjut, support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya. Yang pertama ada Symphony of the Seas Kapal pesiar ini memiliki 18 geladak dengan 16 diantaranya diperuntukkan bagi tamu Selain itu, kemewahan begitu terasa di 22 restoran 24 kolam renang termasuk untuk anak-anak 2.759 kabin dan sebuah taman dengan lebih dari 20.000 tanaman tropis Belum lagi seluncuran air tertinggi di perairan dan tujuh tema lingkungan yang berbeda siap untuk dijelajahi. Kapal pesiar ini memiliki panjang 361 meter dengan berat kotor 228.081 ton. Maksimum kapasitas kapal dapat diisi dengan 6.680 penumpang dan 2.200 kru. Yang kedua, ada Harmony of the Seas. Kapal pesiar yang dibangun oleh STX Perancis ini merupakan kapal pesiar terbesar kedua di dunia. Dengan mengawarkan perjalanan tujuh malam ke Mediterania Barat dari Barcelona dan Civitavecchia, kapal tersebut telah melakukan pelayaran perdana pada Juni tahun 2018. Berat kotor Harmony of the Seas adalah 226.693 ton dengan panjang 362 meter. Kapal ini dapat menampung maksimum 6687 penumpang dan 2193 kru. Harmony of the Seas menawarkan semua fitur eksklusif Royal Caribbean, termasuk Central Park, Spa and Fitness Center, Boardwalk, The Royal Promenade, dan Entertainment Place. Yang ketiga ada Allure of the Seas. Diluncurkan pada 2010, Alur of the Seas menawarkan 25 pilihan tempat makan berbeda, 4 kolam renang, dan 10 kolam berendam. Kapal ini memiliki panjang 362 meter dan berat kotor 225.282 ton, yang dapat menampung hingga 6.687 penumpang, dan 2.193 kru. Ada teater dengan 1.380 kursi canggih, yang menawarkan pertunjukan musikal Broadway. Tersedia juga olah dan dua tingkat, gelanggang seluncur es, spa, dan fasilitas kebugaran. Selain itu, ada pilar kedai kopi Starbucks, yang menjadi pertama di tengah laut. Yang keempat ada Oasis of the Seas. Kapal ini pernah menjadi yang terbesar ketika resmi berlayar pertama kali pada tahun 2009. Oasis of the Seas memiliki panjang 361,6 meter dengan berat kotor 225.282 ton. Dengan 16 geladak, kapal ini dapat menampung 6.780 penumpang dan 2.100 kru. Untuk para tamunya, Oasis of the Seas menawarkan opsi suite berlantai 2 dan suite mewah dengan balkon. Aqua Tether dan Central Park dengan restoran menghiasi dalam kapal. Dinding panjat tebing juga tersedia untuk menjadi pilihan hiburan terbaik. Selain itu, 5 kolam renang, lapangan voli, dan bola basket juga disediakan bagi penumpang yang menyukai olahraga. Yang terakhir ada Wonder of the Seas. Kapal pesiar terbesar di dunia ini milik perusahaan Royal Caribbean International. Kapal ini diperkenalkan ke publik pada Januari tahun 2022 lalu dan secara resmi beroperasi pada Maret tahun 2022. Kapal ini panjangnya 362,102 meter dan bisa menampung 6.988 penumpang dan 2.300 awak. Kapal ini berkecepatan hingga 22 knot, lebih hebatnya lagi. The Wonder of the Seas memiliki fitur termasuk 18D dan 24 lift di 8 titik. Fasilitasnya tidak main-main, ada Central Park dan Sweet Neiborhood yang merupakan tempat untuk tamu eksklusif. Kapal ini bisa dikatakan sebagai kapal terbesar di dunia. Itu tadi, 5 kapal pesiar terbesar di dunia yang sudah kami rangkum. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.